Salam sejahtera semua Video ini dibangunkan berdasarkan Kepada buku Jump Coding Untuk asas sains komputer Tingkatan 1, 2, 3 Yang ditulis oleh Ileno Che Unit 5 Database Ataupun lebih dikenali sebagai pangkalan data Dalam unit 5 ini kita akan belajar tentang Pengenalan terhadap XAMS Server Lepas itu kita akan bangunkan Satu database Satu pengkalan data Kita belajar tentang command insert update dan delete untuk, mem untuk menguruskan data dalam pengkalan data tersebut lepas itu kita akan cipta borang, form gunakan website dan cipta laporan, report bagian cipta form dengan cipta report adalah berkaitan dengan web pages jadi kita akan belajar bagaimana kita hubungkan pangkalan data dengan web pages pastikan zen control panel kamu sentiasa diaktifkan pastikan actions untuk apache dan mysql adalah dalam keadaan yang aktif maksudnya di sini tulisan stop tulisan stop dan ia menunjukkan port yang bersesuaian Oke, okay. tekan butang untuk admin di bahagian mysql anda akan terus masuk ke dalam localhost php admin jangan risau jika ianya tidak berjaya kita ada cara yang lain untuk memasuki database buka tab type localhost dashboard kita boleh tekan php my admin okey sepatutnya anda juga dapat memasuki pegalan data dalam komputer anda menggunakan cara tersebut. Jadi bahagian kiri untuk screen ini mempunyai senarai da pengkalan data yang anda boleh anda telah bangunkan secara default. Okay, bahagian di sini adalah tab-tab-tab database yang kita akan ha, bangunkan. Kita masukkan query SQL, status dia, user account dan seterusnya. Mari kita mulakan dengan tekan butang databases. Langkah yang pertama ialah kita kena bangunkan satu database, satu pangkalan data. Kita boleh namakannya sebagai unit5 dalam ruang ni. Dan untuk bahagian ni UTF ni, kalau tidak tahu, maka kita boleh pilih collation ataupun kalau belum ditentukan kita boleh pilih collation lepas tu tekan butang create lepas anda tekan butang create anda akan nampak bahawa di bahagian kiri ini pangkalan data unit 5 ditambah dan dimasukkan dalam senarai ok sekarang kita create table tadi ialah pangkalan data sekarang ialah table untuk table kita masukkan club member Okey, huruf kecil, club underscore, member jangan salah type, kalau salah type nanti ada masalah, number of column kita tentukan kepada 3 terlebih dahulu kita hanya perlukan 3 number of column lepas tu tekan butang go tekan butang go cuba masukkan data seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 89. Kolom yang pertama kita masukkan name. Kita tukar type tulisan kepada varchar. Kita setkan lang value dia 20. Lepas tu kolom yang kedua kita masukkan foto. mark Type tentukan sebagai integer. Lepas itu kita tekan butang Save. Terdapat butang Save di sebelah bahagian kanan bawah kanan screen. Oke, okay, kita telah berjaya membangunkan pangkalan data yang bernama Unit 5. Dan pangkalan data Unit 5 tersebut mempunyai satu table. Table tersebut bernama club underscore member Dalam pangkalan data tersebut Ataupun dalam table tersebut Kita mempunyai dua kolom Satu ialah nama Name sorry Satu ialah name Jenis Jenisnya ialah varchar Maksudnya string Ataupun character Yang limit kepada 20 sahaja Lepas tu kita mempunyai kolom yang kedua yang dinamakan photo max dan photo max ni adalah data type kepada integer. Sekarang mari kita cuba masukkan command SQL. Tekan tab SQL. Secara umumnya diberikan select asterisk from club member. Way one. apa yang dimaksudnya extract ialah semua select semua jadi jikalau kita tekan apa-apa command go putang go di sini okay, dia akan load dan bagi tahu keputusan tetapi di dalam table kita, kita tidak mempunyai apa-apa kita tidak mempunyai apa-apa maklumat dalam table Disebut. maka ia ya return empty results kita cuba lagi tekan sekali SQL tukarkan code code seperti ditunjukkan dalam muka surat 90 ini adalah code yang kita masukkan dalam SQL query adalah insert into maksudnya kita masukkan maklumat ke dalam table yang bernama Club Underscore Member Dalam ruang, kolom name dan kolom photomax Dengan nilainya values, Ahmad dan 80 okay. Mari kita tekan butang go yang terletak di sebelah kanan bawah skrin Yang menunjukkan show query one row insert Data telah berjaya dimasukkan jadi di mana kita nak nampak ataupun cek semula data tersebut Kita boleh tekan butang browse Browse kita nampak ini adalah table yang kita dah hasilkan Name Ahmad Photomax 80 Seterusnya kita cuba masukkan lagi satu data ke dalam pangkalan data tersebut Balik kepada SQL tadi Masukkan juga coding tadi Insert into Kita tekan lagi butang go Dan tengok apa yang berlaku One row insert Maka sekarang sepatutnya Kalau kita klik kepada butang browse Kita ada dua data tersebut Aminah dan Ahmad jadi ini adalah contoh kita masukkan data ke dalam table ataupun pangkalan data menggunakan PHP my admin ni. Okey. Tetapi ini tidak akan wujud dalam website. Jadi kita perlukan satu website untuk hubungkan pangkalan data dengan website supaya kita boleh masukkan data ke dalam pangkalan data melalui website. Mari kita hasilkan satu folder dalam htdoc dashboard. Folder tersebut kita namakannya sebagai php_database. Sekali lagi kita hasilkan folder yang bernama php_database di dalam folder dashboard. Seterusnya kita mulakan dengan program notepad tutup semua php file yang sedia ada ok buka satu file new new file dan simpan file tersebut dalam folder yang tadi dalam dashboard dalam php database pastikan folder adalah dashboard php database namakan fail ni sebagai php01.php dan format file ataupun type of file sebagai php tekan butang save masukkan command asas command asas php ataupun command struktur uh, coding asas html okay, ini adalah struktur asas bagi satu page php yang mempunyai coding html seterusnya masukkan coding yang ditunjukkan dalam buka surat 93 Okay, simpan fail tersebut dan cuba pastikan tiada masalah typo. Okay, ikut sebiji sebulat seperti dalam buku Jump Coding ASK. Kita lihat apakah output paparan untuk fail php01 tersebut. Balik kepada web browser buka tab yang baru masukkan perkataan localhost dashboard tetapi folder dah tukar ingat folder kita ialah php underscore database okay, file yang dirujuk ialah php01.php jadi yang ada kelihatan ada tajuk fotografi club member ada perkataan name ada ruang text box text box ini mempunyai tooltips dia sebagai enter members name kita ada perkataan fotografi max oke okay, text box text boxnya mempunyai uh, perkataan enter fotomax lepas itu ada butang enter mereka tengok coding secara penerangan Okay, kita hasilkan borang maka semua text box dan butang mesti diletakkan dalam borang form kita mempunyai class yang bernama myform karena okay, kita ada link kepada style.css jadi untuk case yang ini kita tidak mempunyai uh, hubungan kita tidak mempunyai file style.css maka dia tidak akan load dia akan load dia tidak page ni tidak akan load style.css kerana tidak jumpa. Okay, actionnya ialah nanti maklumat akan di post kepada fail yang bernama input 01php dengan method post. Kita ada tajuk Fotografi Club Member. Kita ada label name yang kita boldkan. Lepas tu kita gunakan text box text box yang bernama name. Type dia text box, oke okay. mempunyai class input values, placeholder apa yang ditujukan dalam text box tersebut, dan kita letak required. Required maksudnya kita memaksa agar pengguna nanti mesti masukkan data tersebut. Lepas tu, kita gunakan label untuk perkataan fotografi. Max, kita masukkan lagi text box yang bernama photo max. Okay, yang mempunyai placeholder enter fotomax dan kita memaksa juga pengguna mesti masukkan maklumat dalam textbox tersebut. Lepas tu kita ada input button eh submit button sorry. Kita mempunyai submit button. Button tersebut bernama submit_btn. ID dia ialah signup_btn dan perkataan yang tulis dalam butang tersebut ialah enter. Dalam fail ni kita belum lagi hubungkan maklumat pangkalan data. Okey, untuk hubungan maklumat pangkalan data kita kena masukkan coding di paling atas fail tersebut, fail ini. Okey. Coding tersebut boleh rujuk dalam muka surat 94 simpan fail ini selepas masukkan coding untuk PHP apakah maksud di sini ialah kita declare variable count dengan MySQL connect kepada MySQL light MySQL light perkataan localhost, root semua ni adalah coding yang asas struktur yang asas mesti kita masukkan Okay, yang penting ialah dalam MySQL Lite Select DB ini kita namahkan pangkalan data dengan betul. Rujuk balik kepada pangkalan data kita, namanya ialah Unit 5 dalam PHP My Admin. Unit Lima. Seterusnya kita cuba. Masukkan coding yang ditunjukkan dalam muka surat 96 okay, Simpan fail tersebut Sekiranya anda dah selesai masukkan semua coding Pastikan curly bracket Semua ada dengan betul Pastikan single quote Semua dimasukkan dengan betul Maka kita cuba run program kita, okay? Run first my first PHP. Tekan butang refresh. Tiada apa-apa error -apa ditunjukkan, okay? Nampaknya tiada masalah. Tetapi jikalau saya lihat kepada coding di sini, saya dapati ini adalah salah. Kita hanya mempunyai satu page yaitu php01.php. Maka ini kena tukar kepada php01.php. Kita tidak mempunyai sebarang page yang bernama input01. Okey, simpan fail. Balik kepada website, refresh lagi sekali. Okey, sekarang kita masukkan data. Kita dah ada Ahmad, kita dah ada Ahma Amina kita cuba masukkan abu. Lepas tu masukkan markah sebanyak 98. Tekan butang enter. Okey, mesej dipaparkan mark registered. Enter next number. Apa yang berlaku jika jikalau saya tekan butang ok, maka saya boleh proses untuk masukkan data yang seterusnya. Contohnya saya masukkan chin. C H I N Photomax 78. Saya tekan lagi butang enter, sistem memberitahu bahawa "mark registered enter next member". Tekan butang ok Jadi kadang-kadang ia tidak semestinya maklumat telah berjaya dimasukkan dalam pengkalan data. Kita kena check, kita kena periksa. Ya. Balik kepada local host pangkalan data kita. Alright. Kita hanya ada 2 sebab kita belum lagi refresh page tersebut tekan butang refresh di bahagian yang terletak di bahagian kanan skrin. Okey, nampaknya ianya berjaya dimasukkan dalam pangkalan data. Sebab so, kadang kala ada case yang website telah tunjukkan maklumat yang betul tetapi dia tidak dapat link pangkalan data dengan website. Maka kita kena double check untuk memastikan maklumat dimasukkan dengan betul seterusnya kita akan belajar tentang bagaimana kita hasilkan laporan yang seperti ditunjukkan dalam muka surat 99 okay, untuk hasilkan laporan kita perlukan satu file yang bernama report php dan sebelum kita masukkan report php kita kena ubah sesuai sedikit tentang pangkalan data kita kita kena tambahkan dua kolom seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 98 ya, pergi ke bahagian structure di bagian sini ditunjukkan add berapa columns after photomax. Oke, okay, kita pilih after name dan kita add 2 columns. Add 2 columns after name. Tekan butang go. Kolom yang pertama kita masukkan perkataan tingkatan. dan kolom yang kedua kita masukkan perkataan jantina. Untuk tingkatan, kita hanya perlukan integer number, tingkatan 1, 2, 3. Maka int kekal. Tetapi untuk jantina pula, kita gunakan wacat, bukan int. Maka tekan butang save. Please enter the length. Oke, okay, wacat kita set kepada 20 perkataan. Tekan butang save. Okay, table club member has been altered successfully. Ditambah dengan betul. Okay, balik kepada bahagian ni, kita akan dapati kolom tingkatan dan jantina telah dimasukkan. Seterusnya, kita cuba padamkan semua data yang terdapat dalam table tersebut dengan menggunakan coding SQL. Pergi ke tab SQL. Tekan butang delete. Delete from club members where 0 cuba padamkan where Zero ni okay, delete from club members maksudnya semua maklumat yang terdapat dalam club members akan dipadamkan tekan butang go ditanya do you want to really delete and execute delete from tekan butang ok maka ditunjukkan 4 row affected kita tengok balik kepada penggalan data di sini, memang semua maklumat telah dipadamkan dengan berjaya mengapa kita nak buat begitu? kerana tadi jantina uh, maklumat dalam jantina adalah kosong uh, tiada tiada maklumat maklumat dalam tingkatan pula data dalam tingkatan pula semuanya ialah sifar ok, seterusnya balik kepada coding kita akan tambahkan coding, apa yang berlaku ialah dalam myphp kita hanya mempunyai name dan fotografi mark. Jadi kita akan tambah kedua. Satu ialah untuk tingkatan, satu ialah untuk jantina. Coding ni tidak ditunjukkan dalam buku jump coding. Okey, tetapi ia tidak susah. Apa yang perlu buat ialah kita kena copy and paste maklumat ataupun copy and paste um, input box yang terdapat dalam coding kita contohnya saya copy paste line 20 bagi photomax line 20, 19 dan 20 saya, contohnya saya copy line 19 dan 20 dan saya ubahkan fotografi, fotografi mark yang pertama tukar kepada tingkatan Okay. jadi nama untuk input text box pun tukar kepada tingkatan dan type kita boleh kekalkan text dan placeholder kita tukar enter Okay, photomark yang kedua kita tukar kepada jantina alright, placeholder pula kita boleh letak jantina dan kita kekalkan untuk bahagian foto mark yang keempat. Ya sorry, foto mark yang terakhir. Jadi yang di sini pun kena tukar kepada perkataan jantina. Oke okay, sekali lagi saya copy paste. Yang ini untuk hasilkan tingkatan dan jantina. Kita boleh simpan dulu fail tersebut tapi jangan execute nanti ada error ok, balik kepada php myphp file ataupun uh, php01.php refresh dulu ok, tekan butang resend ok, error ada error sebab belum lagi ada kita masukkan maklumat tentang jantina dan tingkatan ya yeah. maka dia ada error kita balik kepada coding kita dah masukkan tingkatan dan jantina jadi sekarang di sini dalam PHP coding pun kita kena ubah name dan foto max kekal, tetapi kita perlukan jantina dan tingkatan. Jadi, tingkatan dan tingkatan jantina dan jantina lepas itu kita masukkan dalam club members value yang pertama ialah name. Ini urutan ini sangat penting. Ini kena ikut sebiji sebulat dengan apa yang terdapat dalam pangkalan data kita. Jadi, pangkalan data ialah name, tingkatan, jantina, foto, maka dalam coding name, jantina, sorry, tingkatan baru Jantina, baru Fotomax. Ini adalah case sangat-sangat sensitif. Fotomax tingkatan. Cash sekali lagi. Bagian ini masukkan name, tingkatan Jantina, Fotomax, karena kita rujuk kepada. Pangkalan data kita, name, tingkatan, jentina, foto Maka siap, kita dah ubah koding tersebut dengan berjaya, simpan fail tersebut. Okay, balik kepada page php satu refresh. Okay, beri tahu mark register and the next number. Oke, okay, undefined bahagian tingkatan line 32 jantina line 33 kita tengok balik 32 33 tingkatan input value oke okay, sepertinya tiada masalah kita coba balik dengan coding masukkan nama Gen jen tingkatan ialah 2 jantina ialah perempuan fotomark ialah 87 tekan butang enter untuk cuba maka dia bagi tahu mark registered okey kita tengok dalam database kita ada 2 ada 2 data chin dengan jen chin ni sebab catch tadi memory catch Ya. Jadi untuk tugas seterusnya Kita kena masukkan semua maklumat yang terdapat dalam patch 98 ke dalam pangkalan data Jika tidak masukkan maklumat ni, Maka kita tidak akan berjaya untuk hasilkan laporan yang diperlukan okay, Saya sudah masukkan semua data yang diperlukan dalam pangkalan data saya Jadi saya boleh padamkan data tersebut, chin, tingkatan kosong jika kau mahu. Okey, kalau tidak boleh kekalkan. Untuk sediakan patch laporan, kita perlukan satu fail yang baru yang dinamakan report.php. Maka balik kepada Notepad++, tekan butang File New. Simpan fail tersebut dalam direktori yang sama ataupun folder yang sama dengan format php nama file sebagai report report.php tekan butang save maka kita perlukan coding asas struktur coding asas untuk php page tersebut kita boleh ambil daripada php01 buang semua isi kandungan dalam body Okey, tekan butang save. Seterusnya kita masukkan perkataan report for photography club sebagai header. Dan di bawah header file tersebut di bawah header tersebut kita masukkan borang dalam borang tersebut terlebih dahulu kita nak masukkan dulu selection box ataupun dipanggil drop down box simpan file tersebut setelah masukkan borang dan selection box kita tengok dulu hasil dia balik kepada website tukarkan patch kepada report.php. Oke, okay. kita nampak title Report for Photography Club dan kita mempunyai dropdown box. Tetapi dropdown box di sini ada apa-apa, hanya ada perkataan tingkatan by default. Ya, perkataan tingkatan. Seterusnya, apa yang kita buat ialah kita akan ambil data daripada pangkalan data ujuk kepada pengkalan data tingkatan kita ada sudah data 1 2 3 4 5. Oke, okay, nomor-nomor seperti dalam table ini. Maka kita perlukan coding PHP. Okay, simpan file tersebut sekiranya Anda dah siap masukkan semua maklumat yang diperlukan. Sila pastikan semua simbol yang dimasukkan adalah betul. Okay, apa yang berlaku ialah kita mempunyai drop down box yang bernama ting dan optionnya yang pertama ialah tingkatan, tulisan yang pertama ialah tingkatan dalam php coding kita masukkan query query tersebut ialah select this thing. maksudnya kalau ada yang sama pilih satu sahaja daripada tingkatan, daripada kolom tingkatan dan database. Club member, okay, dan apa yang di select tu akan disusun order by tingkatan ascending order. Jadi keputusan query ini akan dimasukkan dalam statement my SQLI query, okay, yang sambung kepada database unit 5 Lepas tu kita mulakan menu dengan tiada apa-apa di mana kita akan ambil data daripada database dan kita akan fit. Kita akan masukkan dalam selection box tersebut. Ini adalah coding untuk selection box. Okey, mari kita tengok hasil dia. Balik kepada uh, report.php tekan butang refresh. Kita akan dapati Data 012345 telah dimasukkan dalam drop down box dengan berjaya Seterusnya kita cuba masukkan dua butang Satu butang satu button adalah bernama submit Jika kita tekan butang submit maka dia akan paparkan data Satu lagi butang yang dinamakan back to enter data Balik kepada page php01.php di bahagian form selepas coding select kita masukkan data kita masukkan coding seperti yang ditunjukkan dalam buku surat 106 baris yang pertama ni baris ke 29 input type kita mempunyai type submit dan nama butang tersebut ialah submit manakala di baris 30 ni input type kita letak button dan kita menggunakan uh, javascript line merujuk kepada on click jikalau saya tekan butang tersebut maka dia pergi kepada php01.php dan tulisan yang terletak dalam butang tersebut ialah back to enter data simpan fail tersebut okey simpan fail tersebut kita tengok hasil dia tekan butang refresh kita akan dapati dua butang telah berjaya dihasilkan. Dan jika kita tekan butang Back to Enter Data, maka dia akan paparkan page php01.php. Tugas yang seterusnya ialah kita masukkan table. Table seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 106. Okay, coding pun kita boleh rujuk kepada muka surat 106. Simpan fail tersebut sekiranya anda telah masukkan coding-coding. Tentang table dan row dia, kita tengok dulu hasil paparan screen. Balik kepada page report.php, tekan butang refresh, kita nampak adanya small table di sini. Jadi, sekarang jika kita tekan, kita pilih tingkatan 1 dan tekan butang submit query, tidak ada apa-apa yang akan dilakukan. Jadi, seterusnya, apa yang kita masukkan ialah coding tentang koding PHB tentang submit button tersebut dimana jikalau kita pilih tiga dan tekan butang submit senarai pelajar dalam tingkatan 3 semua akan ditunjukkan dalam jadual tersebut jadi codingnya boleh diperolehi dalam muka surat 107 simpan file tersebut Kiranya semua coding tidak dimasukkan dengan betul. Kita coba run program tersebut tekan butang refresh, tekan butang resend. Oke, okay, jadi sekarang coding tidak ada masalah dan database dihubungkan dengan betul. Contohnya, jikalau saya pilih satu dan tekan butang submit, semua pelajar yang berada dalam tingkatan satu akan ditunjukkan. Jika saya pilih 5 dan tekan butang submit, data ditunjukkan dengan betul. Balik kepada coding, ini penerangan dia. Kita masukkan PHP selepas sahaja baris yang pertama ditunjukkan. Apa yang berlaku dalam PHP ialah ini if is set mesti ada, maksudnya kita detect jikalau butang submit ditekan. Kita ada dua butang, butang submit kalau ditekan apa yang berlaku Yang pertama ialah kita cuba assignkan nilai yang ditunjukkan dalam drop down box yang bernama ting ke dalam variable pemboleh ubah tingkatan Lepas tu dalam query kita select semua Kita pilih semua maklumat daripada club member di mana maklumat tingkatannya adalah bersamaan dengan Apa yang ditunjukkan dalam drop down box Ini maksud coding dia Dan seterusnya Maklumat disusun order by Nama Berdasarkan kepada nama Dan ascending order Jadi keputusan ini Kita masukkan dalam MySQLI Underscore query Lepas tu Kita hasilkan wow loop Sebab data mungkin akan bertambah dan bertambah kita tidak, kita kita tidak tahu berapa data yang ada dalam penggalan data. Jadi kita gunakan while wow loop. Row kita ambil array dan setiap array yang kita ambil itu, kita akan masukkan dalam variable a, okay? Masukkan dalam variable b, c dan d. Seterusnya dalam paparan table kita mula kita sudah ada variable 4 pemboleh ubah ABCD, dan dalam setiap baris kita akan echo, paparkan maklumat variable A, B, C, D, dan seterusnya jadi ini adalah proses ulangan untuk setiap baris oke okay? untuk setiap baris jadi sila pastikan ada beberapa perkara, perkara yang penting, ialah pertama PHP ini ditutup di bahagian belakang sini. PHP ini ditutup di sini. Dan PHP ini adalah menutup curly bracket yang dihasilkan oleh while wow loop dan if else statement. Okay, jangan lupa ya. Jadi itu saja untuk unit yang kelima. Selamat mencuba